Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Lancelar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Villar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik nombor notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, keberbahagiaan dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bumi akan memberikan informasi dan kabar-kabar baik seputar idola kesayangan Sebelumnya kita awali dengan kabar spesial dari Ibu Harsiwi di akun Instagram Ibu Harsiwi Ahmad. Ini kemarin mengunggah foto BBL. Perhatikan persahabat, Masya Allah si embul, si Ganteng yang selalu membuat bahagia warga Konoha. Dan kita lihat juga salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Ibu Siwi mengatakan, Si Bin dan ganti baju dulu ah di rumah Oma biar seger Abang L, wow masalah banget ya Lagi ganti baju di rumah Oma Siwi ternyata kemarin Luar biasa mudah-mudahan baby El sehat Dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Di postingan ini pun banyak sekali komentar tanggapan Dan respon yang diberikan Ya ini dari Leslie Bilar underscore Leslar mengatakan Boleh dibawa pulang kakek ini ya Gemes banget tuh Banyak sekali Orang-orang yang melihat BBL ini Demes ya Masya Allah Semakin embul Semakin pintar dan semakin lucu Pastinya luar biasa Dan berikutnya juga persahabat Ibu Siwi Mengunggah kebersamaannya Foto bareng Bersama Leslar dan BBL Dan suami tercinta juga Insya Allah pertemuan ini selalu membuat kita bangga Sudah dipastikan Pasti bakal ada sesuatu kejutan Yang akan kita dapatkan Dari idola kita bersama Ibu Siwi Dan kita lihat juga persahabat ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Ibu Siwi Senangnya dikunjungi Abang El Sore-sore makin lucu dan mesin aja kamu nak Omat tunggu kunjungan berikutnya ya Kiss-kiss Wow, Masya banget ya Tentu Ibu Siwi aja bahagia Melihat Baby El berkunjung ke rumah Ibu Siwi Masya Allah, kita juga pastinya bahagia dan bangga Alhamdulillah Leslar selalu dikelilingi oleh Orang-orang hebat sekaligus orang-orang yang sangat baik. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kita. Berikutnya, juga para sahabat perhatikan ada sebuah unggahan spesial nih semalam dari Lintar. Perhatikan persahabatnya, ini momen diunggah oleh Uncle Kita juga mendapatkan tentunya bocoran nih bahwa Lesler ini semalam ketemu dengan Kak Siti KDI. Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan. Kayaknya lagi ketemu sama Kak Siti nih, katanya itu persampetnya. Wow. <gup> Kita lihat juga nih di jawaban komentar. Siti KDI yang ketemu pasti Turki. Sekarang beliau lagi pulang ke Indonesia itu dari Faradilan 94 persampetnya kita doakan saja mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dan kejutan yang kita selalu dapatkan dari bunda lesti dan bapak rizky bilar dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ini ada momen spesial lucu dan menggemaskan candaan dari pasangan suami istri lesti dan rizky bilar rosabeth oh ya Lesti lagi candain Papa Bilar nih Papa Bilar sebagai direktur utama katanya tuh Aduh, dan Bunda Lesti sebagai komisaris Ini sih lucu dan tentunya membahagiakan candaan Yang selalu membuat kita ketawa bahagia Masya Allah, memang selalu saja Lestlar bisa bikin senang warga Konoha Fix mereka memang luar biasa dia. No debat, mudah-mudahan Lesti dan Bilar Rumah tangga yang langgeng dan selalu diberikan kebahagiaan. Pemenin ini pun bersama juga kembali oleh yang aku, ada kalimat juga yang dituliskan di postingan ini. Wkwk, candaan candaan pasutri. Pokoknya, semoga berkah ya Pak Direktur dan Ibu Komisaris. Wah, Masya Allah banget nih. Luar biasa kebanggaan, Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah barokah dan usaha yang dilakukan diberikan kesuksesan. Tanggapan komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Hakan Yati mengatakan Semoga Leslar semakin sukses dan keberkahan selalu menyelimuti keluarga kecil Leslar Baik kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang barokah selalu dalam lindungan Allah Amin, Ya Robbal Alamin, Masya Allah banget ya Doa baik, kita wajib aminkan, mudah-mudahan terkabul doa baiknya para ya. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Irawati Anaskor 75 mengatakan Masya Allah lucu kalian Betul-betul Kapelangka Bisa jadi apa aja Terkadang suami istri, kakak adek Teman gelut Yang sefrekuensi Bahagia selalasal kesayangan Masya Allah banget ya Memang idola kesayangan kita the best banget Kapelangka katanya tuh persahabat ya Memang les dan rezeki bilar Ini bisa Kadang jadi suami istri, kakak adek pun bisa, teman gelutnya pun bisa, saking sefrekuensinya para sahabat, ya Memang luar biasa nih idola kesayangan kita Dan berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan kabar dari Bu pol nih Bahwa Bunda Lesti ini resmi sudah menjadi direktur utama Lestal Entertainment Ibu Direktur utama Leslar Entertainment bersama sang suami Rizky Bilar. Coba kita lihat juga di slide berikutnya. Mersahabat ada kabar dari TribunStyle.com. Ini menggambarkan soal Leslar. Perhatikan di kabar ini. Tak banyak yang tahu ternyata Lesdik Kecora sudah menjabat sebagai Direktur di usia 22 tahun. Wow! Luar biasa persahabat ya, kita bangga Alhamdulillah persahabat ya pencapaian yang tentunya luar biasa Perjuangan juga bukan main-main dari seorang lesti dan Rizky Pilar Kita tentunya selalu terinspirasi dari mereka Mudah-mudahan menjadi orang baik selalu Dan selalu membanggakan kita semua, amin Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ini ada kabar yang membuat kita semakin bangga juga bersahabat ya Di UGH atau Dripers kembali oleh bunda Lesti Pilar Anaskor Leslar Kita lihat di gambar Kita lihat di kabar Bunda Lesti Lesti Kejora minta maaf pada media tuai pujian. Netizen, orang Sunda emang gitu. Pada acara akuisisi Lanser Entertainment oleh Vrestit Corp, Sikap Lesti Kejora menuai pujian setelah meminta maaf pada media karena duduk di bawah sedangkan dirinya di atas. Ini nih yang selalu membuat kita bangga ya ya. Lesti Kejora, attitude selalu menjadi nomor satu. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini don informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar? Baik, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.